berjumpa lagi dengan saya guys kali ini saya mau berbagi video tutorial atau tips atau cara untuk mengembalikan data yang terhapus, yang dihapus atau terformat atau yang diserang virus yang hilang pada harddisk internal laptop harddisk eksternal laptop juga bisa disk juga bisa kartu memori hp juga bisa Oke okay, sebelum mulai kita klik dulu subscribe like komen dan sharenya video ini jika sudah kita langsung ke tutorialnya tonton sampai habis video ini guys dijamin berhasil kita buka dulu foldernya saya kasih tahu caranya seperti ini yang pertama kita lakukan adalah download dulu program ini ada pada link deskripsi video ini kemudian setelah di-download telah selesai kita install seperti ini klik dua kali oke okay. nah muncul seperti ini kemudian kita klik icap kemudian kita klik next next install Jika sudah kita klik finish seperti ini guys muncul seperti ini. Kemudian kita, kita buka dulu folder yang terhapus ada pada lokal disk D ini seperti ini. Tonnya lokal disk D. Nah ini saya kasih tahu ini saya hapus dulu kita coba tes kemudian delete yes, nah ini telah hapus telah terhapus, telah dihapus atau terformat juga bisa, nah kita hapus juga di special binnya, nya, kita coba nah. kemudian kita pilih tadi ada di Local Disk D, data yang hilang tadi, kemudian kita klik scan, scan, kemudian quick scan, seperti ini tunggu sebentar. Nah ini diannya yang data terhapus tadi atau yang sengaja dihapus, terformat, terserang virus juga bisa. seperti ini kita coba semuanya. Atau pilih yang mana yang mau kita kembalikan saja. Oke, kita kembalikan, kita kenceng dulu semuanya sampai selesai. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita kemudian klik recovery, kemudian kita pilih tujuannya: mau nyimpan di mana ini jika kita mau menyimpan di download ini klik download kemudian kita klik new folder kemudian kita tulis folder di atas nama folder yang kalian inginkan kalau saya satu saja kemudian kita klik ok nah ini proses pindah setelah selesai dia muncul seperti ini tadi pilihan untuk membuka folder yang telah kita save tadi atau recovery kalau mau klik yes kita buka kalau nggak mau kita klik no kita klik yes saja seperti ini terlihat nah seperti ini guys jadi demikianlah cara mengembalikan foto file musik video download yang terhapus atau dihapus terserah terformat, inilah caranya sangat mudah. Jangan lupa klik subscribe nya guys. Cukup sekian dan terima kasih mantap.